Baby Bus. Karena anak saya sangat suka sekali bermain game Baby Bus. Kita bikin pizza. Bikin pizza, Man. Selamat Ih, datang koki kecil. Bikin pizza. Aku mau. Ayo pilih peralatan masak favoritmu. Yang mana dong? Ayo pilih. Hmm. Syahril mau yang mana? Eng aku mau Ini. ini. Ringan, panci penggorengan kita bikin pizza kentang. Oh, kita bikin stik kentang ini, teman-teman. Kita bikin stik kentang daging sapi. Oh, daging sapinya kegedean, teman-teman Oh, dipotong-potong dulu, teman-teman Ternyata Oh, begitu, teman-teman, cara mainnya Sosis Sosis Ini kanau yang cuci. Iya. Ini saatnya memamerkan aku. Teman -teman, ayo makan ayo makan anjing anak, anak motor dia oh dia anak motor Ini namanya monkai. The monkai sedang makan. Oh Superman. Dia Superman. Balik kali kali kali kali. Balik kali ke habis. Iya. Atas ubi. Selamat pesta. Ayo kita bersiap-siap. Ajim, Ajim. kita pakai es krim bikin nah. es krim bikin najim buka bikin es krim buka ah, aku mau kena najim bi yeah. buah ini ah. buah ini buah ini dan buah ini buah ini ini Dua ini. Hitam ini. Lebih anggur. Anggur. Si. Dituang ke sini. Tuang lagi. Tuang lagi. Tuang lagi. Tuang lagi. Tuang lagi. lagi. Tutu ini Bi. Wow, kena gimbi. Oh, wow, kena pakai yang merah kuning kuning hijau pakai kacamata oh pakai ini pakai ini dan pakai kacamata Wih, cantik wah ini pakai pink kuning tua kuning muda hijau tak kacamata, eh kacamata yang cakep, kacamata ini bintang, kacamata bin, kacamata bintang. juga nah, kambingnya. ya, horis, cantik. usukan. namanya game cantik, ini juga. ngukun, oh, ngukun, oh, ngukun. Oh, Wah, hamburger aku mau Ya, bukan, bi iya. Enggak ngapain? tutup, Ini tomat yeah, Ini tomat yeah, Iya, ini tomat yeah, Ini tomat Mengarut, tidak ingin ham Buat bikin hamburger Iya Oh iklan teman-teman sekarang bikin jeli teman-teman yeah. jeli sahril wah wow, mereka makan yang jeli-jelinya. ore oh, joget lagi dia. Makan jeli. Ubayola nalambika tatana arbia katana alam. Iya. Yeah. singgi bosku singgi tu enak bi Oh, oh, hmm, Ini Oh, iklan lagi sudah-sudah. apa ya apa Ril? Ini oh. apa itu Ril? Ngaku, oke. Oke, oke. Oke, oke. tok tok tok tok tok yang ping ping ping ping Kali teman-teman. kuenya kuat sekali gak mental nore joget oke Baby Karena anak saya sangat suka sekali bermain game Baby bus. Kita bikin pizza. Hija, Selamat datang kecil. Ayo, pilih peralatan masak favoritmu. Yang mana dong? Ayo pilih. Ayo. Syahril mau yang mana? aku mau ini. Panci penggorengan, kita bikin pizza kentang. kentang. kentang. Oh, kita bikin stik kentang ini, teman-teman. Kita bikin stik kentang, daging sapi. daging sapi, Oh, daging sapinya kegedean, teman-teman. teman-teman cara mainnya Sausis Cuci nih Cuci yeah. nih Cuci kan? Iya yeah. Ya, selesai. Potongan Potongan Ah, oke aja. Ayo makan anak motor. anak motor dia Oh dia anak motor Ini namanya Monkai The Monkai sedang makan Oh Superman Dia Superman yeah